Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, hari ini kita akan mengumpulkan bola-bola yang banyak nih ya, teman-teman Wow, kita akan mengumpulkan dan mengenali warnanya satu persatu Wah, keren sekali Oke, kita let's go Kita mulai dari sini teman-teman ya, Wow, ini kakak mendapatkan bola warna apa teman, -teman? Ini warna, ah, warna ungu teman-teman Ini warna plastik, kita taruh dan lempar ke dalam wadah Ah, ya teman-teman, ambil Wow, ada lagi teman Ini bola plastik ya teman Ini bola plastik Warna apa teman Ini juga warna ungu Kita lempar dan masukkan ke dalam wadah Wow, kita ambil teman-teman ya Wow, salah teman Ada lagi, ini ada bola hijau Bola plastik dan ini juga bola plastik Warna merah muda, oke okay, Kita masukkan dan kita lemparkan ke dalam wadah teman-teman Wah, wow, keras sekali, kita ambil ya teman Wow, ini kakak menemukan lagi teman Ini ada bola teman-teman ini bola plastik warna oranye dan ini ada bola kuning warna emas. Wah, keren sekali. Kita masukkan, kita lempar ke dalam wadah. Wah, keren sekali. Kita masukkan. Wah, terambil teman-teman. Ya wow. Ada lagi, teman, teman Ini ada bola plastik ya teman, teman. Ini bola plastik warna merah muda dan ini juga bola plastik warna hijau. Oke, okay, kita masukkan dan kita lemparkan ke dalam wadah. Oke, okay, kita taruh, teman-teman. kita taruh wadahnya di sini saja. Kita ambil lagi, teman, teman. Wow, ini ada bola bendera seluruh dunia, teman. -teman. Wow, keren sekali ini bola bendera seluruh dunia. Wow, mantap sekali, teman, teman. Kita taruh dan lemparkan ke dalam wadah. Wah, wadahnya sudah tidak muat, teman. teman Kita ambil lagi, teman. -teman yang terakhir, wow, kakak menemukan lagi, teman. -teman. Ini ada bola basket, teman. -teman. Ini beberapa basket warna oranye dan gas garis hitam. Wah, kita masukkan dan lemparkan ke dalam wadah. Wah, keren sekali teman, -teman. Ternyata wadahnya tidak muat. Oke, okay. ini mungkin sudah kakak. Sudah mengetahkan bahwa semuanya. Kita lihat lagi dan cek. Apakah di atas ini masih ada bola-bolanya? Wow, ternyata sudah tidak ada teman, -teman. Oke okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman. Jangan lupa di tekan tombol subscribe ya teman-teman. Biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, okay, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.